Halo semuanya, kembali lagi di channel Kogji dan hari ini kita akan bermain Minecraft lagi ya bermain build battle oke jadi di terakhir video aku ya yang sebelumnya aku tuh kayak terbang gitu ya ini cuma buat informasi aja gitu mungkin kalian gak tahu oh gimana itu ya jadi ada gadget ini ya jetpack ini ada di collectibles di sini ya di movement dan iya aku dapet ini ya keren banget aku juga baru tahu ya jadi kemarin tuh aku lupa ngasih tahu ya ke kalian ya jadi mungkin kita bakal kesana ya contohnya dan ya yuk ya emang gitu ya dia kalau pakai jetpack aduh ya ada waktunya dia sekitar semenit kalau nggak saya dan ya kita nyampe ya terus kita tungguin dulu aja dan ya dia udah habis terus intro lagi ya Halo semuanya kembali lagi di channel Poki gitu ya ya nah. oke okay. jadi gitu aja ya ya terus mungkin kita sekarang mulai ya karena udah lamaan nih intronya udah mau dua menit belum oke okay. game pertama dan ya kita lagi kita mulai 321 2 1. oke okay. apa aja temanya beres lagi jangan ya di high pixel magic sama swing Oke okay, B kita bakal buat lebah ya Jadi kita ambil ini sama ini terus mungkin kita bikin kayak bi yang di ini ya apa namanya di Minecraft sendiri terus buat lantainya kita pakai ini ya eh uh, masalahnya aku agak lupa ya eh uh, bikin biar di Minecraft itu gimana pokoknya mukanya tujuh kali 7 ya Mungkin agak kesinian dikit ya ini 123 123 sini juga 123 4 123 7 ya jadinya dan ya terus itu mungkin begini dulu ya Nah aku agak lupa nih kalau aku nggak rekam aku bisa lihat Google ya Nah mungkin gini ya ah oke okay, mirip lah kalau buat kesininya aku lupa ya jadi ya kira-kira aja, oke ini udah segini, mungkin kita uh, gimana ya, oke, mungkin segini ya, terus nyinya dua dan ya jadi ya, terus di sini mungkin satu aja gini, ya. terus disini antenanya Oh uh, begini kalau nggak salah ya, kalau oh, gini aja ya antenanya, atau begini kah ya udah begini aja ya, di sini tuh sayapnya ya, terus sayapnya ngarang aja. Ya. Nah, aku nggak hafal sayapnya kayak gimana oke mungkin begini ya mungkin agak lebaran dikit nah begini mungkin ya oh e, inilah begini mungkin ya begitu aja lah ini juga ya berapa nih 55 5 kan ya 5 mungkin kita bikin ini juga ya biar kita ngira-ngiranya juga bisa lebih enak ya tuh kan jadinya e, lebih enak terus disitu satu ya dan jadi ya mungkin gini aja apalagi ya oh, mungkin kita kasih kayak bi ini ya apa kayak madu Oh nggak bisa ya uh, apa ya jadinya hmm, 15 detik lagi nih mungkin gini aja ya terus mungkin ini ya, kita tambahin dikit dan ya oke okay. ya udah mirip ya walaupun mungkin enggak sama ya eh, salah oke ini malah burger ya ada salah tema, satu kayak gitu doang ya mending gitu loh, kalau sama wush buset keren sih Duh, semoga jangan tajet dari ya. <laughs> oke ada yang bikin mirip kita ya bahaya nih oke tapi nggak selesai dia uh, maaf ya pup ya kasian. Oke ini keren ya, binisnya gitu ya. eh uh, Good lah. Um, good. Oh iya, jangan-jangan tadi aku lewat ya? Oh, ya? ini keren ya, dia kayak lagi ngedrop ininya ya, kayak nektarnya ya oke ini kayak ini kayak totem of Nah <laughs> uh, oke okay lah kasih oke okay ya dan ini punya aku ya Hmm ya aku pengen screenshot aja soalnya aku masih bermasalah dengan thumbnail aku ya kayak susah gitu ya yang thumbnail video sebelumnya tuh jelek banget tuh masih banyak orang ya gara-gara enggak -gara apa yang cocok gitu ya ini hmm, Oke okay lah ya kita juara tiga Oke okay. mantap keren Oke okay. permainan selanjutnya permainan kedua dan dikit lagi kita mulai tiga dua satu Oke okay. apa aja temanya birthday rubber duck spider pineapple chicken mungkin pineapple aja ya spider oke okay, spider ya spider mungkin kita pakai black wool sama ini ya terus mungkin sama wool juga sama mungkin cover ya tapi nggak tahu aku pakai apa nggak nanti pokoknya ini bakal stone terus ya spider gimana ya open bikin Spider-Man juga sih tapi spider biasa aja ya ribet lagi takutnya terus di sini tak uh, ya terus gini mungkin agak lebar gak sih iya agak lebar ya Jadi kita kecilin dikit lah ke segini uh, gimana ya? oke okay, gitu ya terus di sini lehernya ya om oh, gimana ya mungkin di sini agak gedean dikit gitu ya terus di sini kita kasih kayak gini lagi dan ini kayak segmen terakhirnya atau apalah namanya aku nggak tahu ya buat yang di sini mungkin aku kayak buat agak bundar ya di sini kita buat ya ininya atasnya dan mungkin satu lantai lagi ya udah keren ya mungkin kita ini jangan apa biar enggak terlalu kotak banget ya nah, gimana kayaknya mukanya enggak kurang gimana gitu atau mungkin dikecilin dikit ya aduh nah, mungkin begini mungkin gitu ya Terus, aduh, satu menit lagi ya, terus ini kaki-kakinya kayaknya mungkin kayak agak gini gitu ya. Mungkin kakinya asal aja yang asal simetris, udah bakal agak lama nih, kakinya delapan loh. Oh iya, mungkin gini ya, Duh, 15 detik lagi. Oh my god, nah kakinya 6 doang ini mah. Ya, kakinya 6 doang, kurang satu ya, kurang dua ya udah enggak apa ini oke okay. btw ini lagunya ngebak kah kok sampai sini dah ini pop ya nggak kelihatan banget spidernya oke okay, ini jadi betap ya Oh. oh tidak Tetapi oh, kakinya satu doang <laughs> Oke okay, ini Keren Ini kayak lagi Nembak ini ya Oh good sih Ya udah. Oke okay, ini punya aku lagi ya Aku lupa screenshot lagi tadi Gara-gara buru, buru ya aku nggak tadi pedang foto apa ini oke okay. lebih mirip nyamuk ya tuh kayak ada ininya Nelo oke okay, keren hmm, oke okay. karena gini dong, kan? terus banyak spidernya nya aja <laughs> bikin <sp> <laughs> kocak. Hmm kocak Hai hmm guta Oke okay, ini keren juga ya. Hmm, oke okay, tapi ya terlalu bagus sih kata lo. Ini gini doang terus ada sus pup map ya. Oke okay, ini hmm good lah. Wah, okay, oke kita juara dua ya lumayan. Oke okay, selanjutnya kita harus juara satu. Oke okay, permainan ketiga ya yang terakhir. Oke okay, cancel, kita tunggu aja ya nggak apa. Oke okay, kita dikit lagi mulai ya. Ya lima empat tiga. Oke okay, cancel lagi lima empat tiga dua. Oke okay, nggak cancel ya. <laughs> nah kita cabin, cushion, transition, watch, good. Aku lupa nih, cushion itu apa ya? cabin cabin itu kayak uh, rumah gitu ya. Mungkin kita bakal bikin dari kayu ya, sama apa lagi nih? Door juga ya. Mungkin floornya bakal jadi ini. Aduh kayaknya kita nggak menang sih. Enggak oh, yakin nih. <tuh> Enggak terlalu jago ya bikin rumah. Walaupun aku kebanyakan kreatif mode dulu ya, tapi nggak bikin rumah gitu ya. Kita bisa pakai strip oke ini enggak sih kok oh, bisa lebih bagus nih duh hidungnya gatal lagi jendelanya ngasal aja ya terus buat yang di disini in uh, jendelanya tengah ya disini mungkin jendela gini sini enggak ada jendelanya ya okay, mungkin begini dan ya begini ya uh, apa lagi mungkin begini aja yang apa atapnya simple aja gitu nggak usah kayak atap rumah gitu ya kayak yang tangga gitu kita simpel-simpel aja ya mungkin kayak gini ya enggak tahu cara bikin rumah beneran hmm, pakai oven mungkin jendelanya biar keren aja gitu ya mungkin kita kayak gini aja ya bodo amat lah enggak tahu caranya enggak sih bukan gini Uh, yang sininya aja ya ini begini ya Oke okay, mungkin begini uh, Oh my god panik lagi gini nih susahnya kalau pakai lock ya Oke okay, lumayan sih hmm, kita ngehias dalamnya aja ya dalamnya pakai ini crafting table sama furnace saya gini terus ini sih ya eh uh, suruh kasur. put ini dan ya tak screenshot dulu ya yang penting ada thumbnail lah oke okay. keren sih good sih kecil ya. tapi keren nah daripada aku aduh parah sih jelek ya oke okay. oke okay, ya serem-serem gitu ya good-good Oke okay, simpel sekali ya tapi keren Oh iya yes, seharusnya aku ada cerobong asapnya gitu ya itu lebih keren Oke okay, good ya ya ini pakai koral Kenapa pada pakai koral Oke. Okay. Oh ini rumahnya, ini katanya. Hmm. Oke okay, karena dalamnya kosong sih ya. <laughs> ya kayak aku udah. Hmm, kosong juga ini. Oke okay, lah. Aduh mustah aku loh. Yeah. Ya simple ya. Oke okay, lah. parah lo? aku lihat pada yang kupuk gitu ini ada waterfallnya lumayan sih tapi oke okay, tetap kalau nggak ada waterfallnya paling pupuk. Hmm ini gitu ya ada pohonnya gitu ya Oh oke okay. oke okay, aku juara empat ya lumayan ya aku kira bakal di bawahnya gitu ya yeah. Oke okay, sedih banget ya hari ini, ya di video ini aku nggak juara satu sama sekali ya, tapi nggak apa-apa, lain kali bakal coba lebih bagus ya. ya jadi mungkin segini aja video kita kali ini, jangan lupa like, comment share, dan subscribe kalau kalian suka video ini. Ya sampai bertemu lagi di video selanjutnya, daaah.